Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Nikola Surya Duwanto. Nah di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi di area JPL 114 Stasiun Solo Jebres Nah di daerah perlintasan nih kabel, messenger wire, kontak wire dan sebagian dan seterusnya itu sudah dipasang. Nah sudah komplit lah di sini. Terus di sini apa ya? Oh, oh ya tiang WSM Wire concern, merkor juga sudah dipasang. Tapi kurang yang sana saja sisi, sisi sana. Nah itu tiangnya masih tergeletak di situ belum dipasang. Itu yang sana. Nah, Disini sini oh, apa ya? Kabel non L kabel non L sudah ditinggikan semua. Dan sebagian juga sudah dipentamping. Nah itu yang sana tuh. Nih. Nah itu di sana itu kan sudah dipendam kabelnya, nah, nah itu nah, kabelnya dipendam dimasukkan ke tanah, nanti keluar lagi di sana, nah di sana tuh. Kalau di sebelah sini kabelnya ditinggikan dengan memasang tiang beton listrik baru, nah ini sama ini. saya ke sini mau lihat, ada pajak di sini nah itu stasiun Solo Jebres. di sana tiang LAA, Bitrush, dan kabel-kabelnya sudah dipasang kalau dilihat dari sini, itu ground wire sudah dipasang juga tuh. ground wire, messenger, kontak, sudah dipasang semua kabel-kabelnya itu sana itu mengarah ke stasiun Solo Balapan. Ada kalau belok kanan bisa dekatpiro. Spesanya ke sana ya. Nah, terus tuh, tuh, sana ya sudah terpaksa semua. Dan komplit. Di sini ada katrol, enggak tahu fungsinya buat apa. Nah, ada katrol. Karena saya juga apa ya? Oh iya, tetap iya. Saya lihat kan, nah itu di wesel X-nya juga sudah dipasang perangkat-perangkat untuk elektrifikasi Nah, tuh, itu, itu kartunya kan belok. Nah, di sana wesel X-nya. Oh ya di Solo Jabal itu sedang dibuat anu Buat peron Sama kanopi baru Ini saya saya, saya zoom dari sini Nah tuh sekilas tuh tuh kelihatan kan Itu ada kanopi baru sama tuh dibangun peron tinggi baru di jalur Satu dua tiga Empat jadi diantara jalur tiga Sama empat oh, Itu dibangun Peron dan Kanopi baru seperti di solo Balapan. Itu mungkin fungsinya ya buat KRL kalau misalnya dari Arah Palor ke Solo. Kan kalau dari Solo ke Palor kan biasanya ke kanan ke jalur satu atau jalur dua, tiga empat tuh mungkin dari Palor ke Solo. Wah, itu. Barisan fitros yang LAA, kabel-kabel sudah terpasang semua Sudah mirip Gop satu lah ini Sudah eh, ruwet Tapi bagus pemandangannya, malah saya senang Kalau ruwet gini kelihatannya kayak modern gitulah. Kayak di luar negeri, di Jepang sana Ya semoga saja besok terus uh, Semua jalur yang ada di Gop 6 tuh semua di ya termasuk kalau bisa di jalur Purwosari itu juga dilektifikasi soalnya bagus kayak trim gitu nah sistemnya seperti ini oh ya, ini kurang dipasang itu aja ya penanda ketinggian kendaraannya ini. kurang dipasang itu aja mungkin ini tingginya maksimal 4,5 meter mungkin 4,5 meter atau hampir 5 meter lah coba ya lagi saya akan perlihatkan Bagaimana perkembangan depo di Solo Jebres, Depo KRL? Ini saya cut dulu videonya. One minute later. Saya sudah berada di depan uh, proyek Depo KRL Solo Jebres. Coba saya lihat yang dari sini saja. Nah itu deponya sudah bentuk lah. Mungkin untuk bekerja dari satu, dua, tiga jalur saja. Nanti supaya saya zoom ya. Nah, tuh, ada memasuki kawasan wajib APD. pembangunan bangunan depo perawatan kereta rel listrik yang buat PT Adhikarya Persero ya. Itu nah, deponya. Manjang sampai belakang sana. Itu mungkin panjangnya bisa 200-300 meteran. Dan di sana nanti tempuk sama apa itu loh yang buat apa tuh? C lupa aku yeah. gadurestrek loh. Nah itu mantap lah perkembangannya pesan 3 minggu yang lalu tuh belum ada itu masih belum dia pasangin atapnya atap gafalum Sekarang udah. Tinggal yang di sana, yang sana baru kerangkanya aja. Yang bangunan kedua. Enggak tahu nanti tengahnya itu kan bolong. Nah, itu buat apa? Atau mungkin ya memang sengaja dibolong itu buat jalur masuk keretanya. Terus nanti sebagian sini, sebagian arah ke mana nih? Timur, sebagian mengarah ke barat. ya pokoknya kita tunggu saja perkembangannya. ini saya out zoom ini bekas apa sih lupa aku ini, nah bekas terminal peti kemas Surakarta Departemen Perhubungan Perusahaan Umum Kereta Api Perumka. Nanti saya cuma sampai sini saja, kan kalau masuk udah boleh ada satpamnya. Ini saya ket dulu nanti saya penutupnya di JPL aja lah. Itu sekian dulu teman-teman video update progres pembangunan elektrifikasi dari stasiun Solar 8 dan eh, sampai stasiun Kalor di sektor JPL 144 Sorejebres. Untuk update selanjutnya monggo dipantengin terus channel saya. Karena saya di bulan Januari ini akan sering-sering update elektrifikasi ataupun update proyek lainnya lah yang di stasiun Sob 8. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya. Mantap.